Kak ya, Sobi, kita udah bareng sama Bang Dedi Yes ini siap. dari Mutiara Motor langsung sama ownernya nih. Wah, terima kasih bang Dedi waktunya. Siap, bang Dani terima kasih. Dan juga mau kasih tahu nih kalau bang Dedi ini juga salah satu youtuber otomotif. Jadi hari ini kita kolaps nih sama, sama youtuber di otomotif harus di subscribe channelnya di apa? Derosa. Derosa. Derosa itu Derosadi. De Dedi De Rosadi <laughs> ya. Derosa otomotif nih ada di bawah sini ya. Jadi langsung subscribe juga karena selain ini di video-video ini biasa. Salah satu subscribe kita, subscribe juga Siap. Bang Deddy-nya. Siap. Maksudnya desensial pokoknya buat sobi semua ya. Pasti, gitu, pastinya. Oke, okay, uh, Bang Deddy, Siap. mungkin ada ya, pertama mungkin. kali baru tahu Mutiara Motor, atau nonton Tres Auto juga. Pengen tahu alamat lengkapnya di mana sih untuk Mutiara Motor ini? Untuk alamat kami ada di Serboto, Bursa Mobil Palem Semi Blok A5, nomor 2A, nomor 2 hmm. Palem Semi. Karawaci Tangerang. Karawaci Tangerang. Nah, kalau mau gitu. telpon atau mau langsung tanya-tanya hubunginnya ke mana nih? Bisa langsung bypass ke saya atau ke Menir ya? Oh, Menir. Uh, oh, iya. Uh. Kalau Bapak di mana nomornya? Kalau nomor saya okay. 0811 satu. Okay. Nah, itu langsung sama Bang Deddy nanti bypass langsung stoknya. ke saya. bisa nego pangka juga boleh ya, Siap. gitu. Oke, okay, kita akan coba update hari ini stoknya apa Baik. aja. Baik. Ini langsung di belakang kita nih ada Mobile Legend nih. Ya. Betul. Ini CRV ya? Servigen pertama. Gen satu ya yang mau nostalgia. Wah, langsung ada nih stoknya dikasih Gen satu ini kilometer berapa ya? Tahun berapa ya? Tahun 2001 2001 Ya, gen 1-2001, angkanya bagus tuh oh. Betul <laughs> Kalau kilometer kira-kira berapa ya? Kilometer lumayan Kilometernya seratus ribuan, kurang lebih Seratus ribuan untuk 2001 wajar Wajar ya, Karena ya. mobil pakaian juga betul, kan, kemudian tahun di garasi doang <laughs> ya, gitu ya, ya, ya Ini betul. kayaknya baru datang ya? Betul, ini Masih baru datang. Belum di Belum kita apa nah, Jadi, stoknya lumayan cepat ya disini Benar, Bener, ya. bener Dihargain berapa ya, mobil legend ini? Pem -pem -pem -pem Mobil ini untuk sahabat Sobi, enam lima eh enam lima buka harga. Enam lima buka harga. itu iya. cash ya. Cash. Kalau kreditnya sama Sama aja. Oh sama. Jadi cash kredit udah sama di sini. Betul. Jadi nggak usah tanya lagi kreditnya berapa. Enam puluh lima. Enam lima. Ini kan baru mulai nih. Baru buka Sangat harga. Masih baru. <laughs> Haha. Bener bener. Saya bener. langsung bantuin Sobi yang nonton spesial ini boleh turun gak nih nego? Boleh. Wih boleh. boleh. Jadi berapa bang Didi? Kira kira menurut bang Dani? Padasnya berapa? Padasnya Biar berapa? Biar supaya sahabat shobi bisa Langsung trust Wah, gitu loh Gak enak kan lah kita mulai dulu e aja Pokoknya kan pasti sempurah-sempurah aja Kita justru tanya dulu jadi, Boleh turun berapa gak sih dari 65? Dari 65, 59 boleh gak? Wah 59? Iya Langsung beda angka nih dari Kurang lebih lima. 5 <laughs> Aduh Khusus sahabat shobi ya? Khusus sahabat shobi Khusus sahabat shobi Kalau bukan sahabat shobi Maaf nih maaf loh e Waaaaaah e 65 turun langsung 59 Udah beda Jepang Wah tapi nggak sembuh nih kalau nggak pakai ini ya syaratnya ya. ya. Nah, jadi kan tadi udah kasih tahu nih YouTube-nya bang Didi juga. Betul. Jadi pertama harus subscribe channelnya Tresoto Betul. Subscribe juga channelnya Jasa Otomotif ya yang tadi. Nanti di screenshot. Sandinya YouTube-nya harus ada udah subscribe. Iya. Ya. Ya. Jadi, saya udah foto udah subscribe ya, dapet betul. harga spesial lima sembilan jadi lah. Betul. Dapat di lima sembilan. Jadi poin ke satu, poin kedua lonceng. Ya. Nah, lonceng, bener. Bener -bener lonceng juga boleh ya. biar tahu-tahu update-nya. Betul, betul, betul, betul. Di Rosa tuh update-nya cepet banget loh, hampir tiap hari ya. betul Apalagi kalau mobil lagi banyak stoknya, mantap. Siap, siap. Itu 59 cash kredit, berarti boleh DP berapa? DP estimasi 15 20-an kurang lebih ya. Wah, DP-nya. Tapi aja kita masih memang harus koordinasi juga iya. sama finance, panelnya. 15 sampai 20, tapi tergantung nanti leasing-nya. Betul, ya. betul, betul. Angsurannya jadi berapa sih kira-kira? Kalau estimasi nih lima 9 jatuhnya sekitar 1.5 sampai 17 tujuan ya. Wow. Estimasi, 1 jutaan ya? Baru mulai udah dapat yeah. harga diskon. Iya, uh, <laughs> 1 jutaan. Khusus sahabat Sobie ya. Enggak, khusus sahabat uh. Sobie sama yang nonton di Rosa aja Siap-siap. Oh, jadi kesini sini tergoda deh ya. Ya. Uh. <laughs> nonton. Ini baru mobil pertama lo. Masih banyak yang lain tuh kita lihat ke sini stoknya. Ini dari yang sini ya, Bang Dedia. Ya. Boleh. Yes. Wah, ini juga Mobi yes. Legend yang buntar lagi makin Legend, kenapa? Udah nggak ada lagi produknya, <laughs> <kaya>. ya? <laughs> ini Jazz, uh, jika 2000. apa, nih? Tahun 2006, IDSI. Matic. IDSI 2006. Eh, mohon maaf. Uh, ini Jazz 2006 VTEC. VTEC? Ya, yang VTEC-nya 2006, Betul. warnanya udah ikonik banget, Jazz. Iya, ya, automatic. Automatic, benar. Kilometer berapa, kira-kira? -kilometer, Kilometer di angka 100 ribuan. Oke, okay, ini juga Jazz. Yang tipe apa nih? Ini JAS Matic Matic? Tahun 2006 Matic 2006 ya? Vitek yang, Oh yang Vitek betul. ya, bukan IDSA, yang IDSI Ini yang Vitek 2006 Kilometer kira-kira berapa bang? Estimasi, eh, kilometer ini sekitar 100 ribuan, 100 ribuan. kurang lebih 100 hmm. masih wajar juga Jadi, Sopi juga kalau mobil-mobil 2006, 2001 tadi, wajar banget ya? Betul. Kecuali kalau sampai 300 ribu kurang aneh Betul, ya, kan? betul Sama banget tuh, wajar banget tuh lah hey. Ini dihargain berapa? Buka harga delapan enam, delapan enam, delapan enam untuk sahabat Sobi. Iya, boleh DP berapa? Berarti bang? untuk ini DP-nya minimal dua puluh juta. Wah, dua puluh ya, karena leasing-nya kalau lima belas kan Iya, gitu, Bang Dhani. Dan juga kan dua puluh berarti, eh, uh, uh, nya lebih gede ya? Betul, betul, betul, lebih gede. betul, betul. Nah, yang berapa kira-kira, Bang? Estimasi angsuran sekitar enggak beda-beda jauh, satu tujuan kurang lebih satu jutaan hampir empat tahun ya empat tahun ya jadi di sini rata-rata yeah. tenornya empat tahun ya? betul satu tujuh delapan kurang lebih ya biar komparasinya uh -huh. sama semua betul. enak jadinya jadi sobi juga wah sejutaan empat tahun betul 4 itu mah ya uh -huh. nanti tinggal ganti lagi empat tahun lagi kesini lagi siap ya. untuk uh. bertambah boleh dong berarti boleh boleh kemarin yeah. banyak sih untuk bertambah kita nah tuh untuk bertambah jadi kan kalau misalnya sobi beli nih udah empat tahun betul jadi mau tuker yang baru nih unitnya silahkan nanti siap yang baru. Iya. datang ke sini sandinya udah tahu kan <laughs> oke kita lanjut oke. ke sebelahnya wow oh, mobil keluarga buat bisnis juga Avanza Avanza G, G. transmisi Tampun. manual warna silver tahun 2010 2010 manual irit betul nah, kilometernya berapa bang itu? kilometer 96.000 ribu kurang lebih Sekitar Rp90.000-an ya? Luh, baru Rp90.000-an ya? Ribuan. Lumayan banget, masih enak nih, masih rasa Betul, pajak sama? Desember Tuh, pajak masih lama juga Mau tau nggak jual berapa? Nah, baru mau ah. harganya dihargai berapa? Rp96.000! Rp96.000! <tis> Dibawah Rp100.000.000! Betul! Hmm. dapat Afanza Rp96.000-an aja rp <tis> 96000 aja Buat yang udah subscribe Derosa sama Transformative, boleh turun nggak? Nego-nego berapa ya? Buat shobi yang terbaik 93 saya kasih Wah, masih khusus ke apa? buat sobi sembilan tiga loh, mayat tiga juta betul. Dari bantuin lo, dari bantuin Nego. mending langsung telpon Sip. nomornya bang deddy atau langsung dateng bang, pokoknya yang tadi 93 tiga itu saya udah screenshot. Langsung dong, moyang ini. Betul, jarang-jarang gitu ketemu. Mungkin kalau kita nggak butuh, belum diturun. Nih. Betul, yeah. khusus sobi ya, sobi <laughs> mantap di luar sobi Mohon maaf, loh. Yeah. nggak <laughs> bisa, gitu ya, maka, makanya harus sadar biar tahu terus. Eh, ya, kalau bantuin naik, bisa. Iya, beneran. wah mantap Ini beneran, saya tahu orang semua apa ya? Apa belakang Belas keren-keren, dp keren. nya boleh berapa? DP-nya 15 belas dua Tuh, jadi DP rata-ratas gitu ya? ya kurang 20, lebih 20, tapi Aa. memang lebih gede lebih gampang approve. Betul. Juga. Cicilannya berapa? Betul. Cicilannya kurang lebih estimasi 2,6 an. Masih 2,6 an. Kurang lebih 2,6 an. Untuk 4 tahun masih worth it untuk kelas avanza tuh DP 20, 2425 an. Iya, jangan lupa kirim ya. Enak, jadi langsung aja ke sini. Lanjut. Oke. Okay. Siap. Kalau misalnya untuk ke luar kota, melayani juga enggak dari? Kalau untuk luar kota kita udah beberapa kali ya Wah, udah sering banget ular kota itu pengalaman betul tadi berarti harga tinggal ngomongin lagi karena betul. kan pasti leasing menyesuaikan ya nah kan? kalau untuk kredit luar kota memang perlakuannya khusus dia DP nya harus 30% iya jadi tadi yang promo tadi ataupun yang tadi masih berlaku di jabodetabek dulu ya gitu jadi selalu yang luar kota ya kalau mau kesini aja betul. ya kan langsung datang, bawa harga yang segini <laughs> pulang lagi kampung ya. Benar. Tapi pengiriman juga dia di layanan. Siap, toh. kita Ia pengiriman deh. kita ada driver atau pakai ekspedisi bisa. Mantap. Oke, okay, kita lanjut, Bang. Oke. Okay. Wah, ini sticker favorit juga nih. Betul. Tadi sekilas lihat paleknya udah keren banget. Tuh. Iya. Eh, uh. buat pelek modif loh. Ini Swift In, ya? Swift GT3 build up. GT3 build up tahun 2011. 2011. Ini bentuknya masih original banget Betul. ya. Betul. Banget banget. berapa, Bang? Buka harga seratus lima belas. Seratus buka harga masih bisa nego ya. Betul. Masih bisa buat sahabat sobi ya. Ini yang build up loh, bukan yang ckd. Iya, itu build up. Jadi baliknya wah. Bandel nih ya. istimewa masinya. banget. DP berapa? Kilometer dong. Oh iya kilometer, hmm. saya langsung lupa karena detailnya. Kilometer harga. masih rendah. Berapa? Masih di bawah tujuh puluh ribu. Hah? Dua ribu sebelas. Iya. Uh dua ribu sebelas mobil simpenan ini mah. Iya. Jarang pakai. Padahal udah dimodif. modif. Tapi kayak sayang ah modifannya. Jadi ah. <laughs> Sayang mau Di bawah tujuh puluh ribu dua ribu sebelas. Betul. Harga seratus lima belas. Seratus lima belas. Masih nego. Masih nego. DP berapa? DP-nya DP 25, 20, 20 juta 25 Bisa, loh. 20 dua 25 bisa Wih mantep banget ya Untuk akselerasi berapa tuh berarti? Dua tujuan Masih dua. DP 25, 27 DP 20, estimasi sekitar 28, 29an Estimasi kurang estimasi lebih Estimasi, itu belum dinego, nego Betul ya kan? Kalau nego, turun lagi ah. oh, Mantep Siap Udah dapat velg yang keren juga plus yang di Banten nih Betul pajak ya, ya ajak Iya kan uh, Langsung berapa. bawa pulang Ya kan Kalo usah mutasi-mutasi tinggal balik nama Isi bensin bawa pulang Mantap Siap Lanjut Oke okay. Sebelahnya Nah ini juga persaingan nih Tapi kalau ini yang lebih kekinian lah dikit ya Betul Ini ada Agia, Agia Tipe yang TRD TRD Betul oh, Kayak tinggi otomatis ya otomatis tahun 2016 ribu oh, masih dua nih masih kini kini Betul. Berapa bang? Kilometernya baru empat puluh ribuan. Wah empat puluh ribu. Kurang empat puluh Iya. Tadi dapat di bawah tujuh Ini di ini empat puluh ribuan. Iya. Harga berapa nih? Ini udah dapat kit segala macam. Harganya berapa bang Dedy? Buka harga sembilan enam. Di bawah seratus. Iya. Sembilan enam. Sembilan enam. Ini mantep banget. DP berapa? DP 20 puluh. belas bisa. 10 juta bisa. Bisa 10 juta. Bisa. Gua sobi. Langsung. 10 juta. Waduh tuh, enggak nyetel kan tuh subscribe nonton sampai habis dapat lagi DP 10 juta Betul. 2016 ti aritmetik. Yes. Kilometer pendek. Kilometer pendek. Angsuran berapa kalau saya 10 juta? Kalau DP 10 juta, eh. angsuran di estimasi, estimasi. ya. Estimasi. 3132-an. Ih, masih worth it banget. Dapat mobil eh. kilometer pendek masih enak begini. Gak panas-panasan, nggak kehujanan ya kan bisa ngeceng ya. Betul. Kan? Kalau Niko kau bilang cari pasangan lagi ya kan. cari pasangan lagi. <laughs> Chatnya masih ori. ori pernah semuanya, di ya? Uh -huh. Jadi Ya kondisi masih bagus, mulus. Betul. Wah, mantap. Kita lanjut. Oke. Okay. Ke sebelahnya. Nah, ini juga sedan City. Lagi-lagi nih hobi. Ini salahku modif loh. Uh, salahku Jadi beli ini dikasih motif Betul. Mantep. Ini City yang 2007 VTEC ini yang VTEC 2007 Betul. transmisinya berarti yang.. otomatik uh, iya benar. kilometer berapa bang? kilometer 100 ribuan kurang 100 lebih ribuan. dan ini warnanya hitam ini keren banget kalau mau Sobby beli dimodifin lagi yang lainnya ya tambahin sedikitnya lagi wah keren dihargain berapa bang? buka harga 85 aja eh? <hih> sedan 85? <hih> yes wow di bawah 90 juta 85 yoi masih misalnya gue kan khusus hobi bisa. Wah, bisa oh. nego 8,5. Masih kita tanyain. Kalau ah. <laughs> datang atau telepon langsung. Betul. Atau habis subscribe, screenshot mobilnya ini Betul. ya. Bob, ini cicilan si ini berapa kalau nego Betul. gitu? Betul. DP berapa, Bang? Untuk DP, DP sekitar 15 juta. 15 juta dapat sedan. Betul. Di, eh, cicilannya berapa ansurannya? Cicilannya sekitar 2,3, oh. 2,4-an. Lu udah ngomong angka 2 aja. Masih dapet sih ya. Betul. Malah bikin galau. Saya mau motor, sama juga rata-rata ya. -rata Estimasi ya. Estimasi belum dinego lagi tuh. Cuma kan terkadang uh, beda finance, beda angsuran ya. Bener. Uh. Makanya kalau Sobby punya duit lebih juga angsurannya gedein nggak masalah. Siap. Jadi bisa, bisa aja 1 jutaan kan ya. Betul. Wah uh -uh. betul, betul. Wow, mantap tempat saya, Dan. Oke, okay, kita lanjut. Bang. Dengan... Wih ada Frid. <coughs> mobil kuarnya Frit. yang inseran juga nih. PSD. PSD tahun tipe E. Oke ini selanjutnya Fritz ini juga andalan keluarga nih. Betul. Dengan pintu-pintu yang canggihnya itu ya. Ini Frit. mobil langka juga. Udah gak keluar kan? Benar. E. Dan harganya juga dibilang agak susah terus naik juga gitu ya. Paling stabil. Bener. Ini tipe yang? Tipe E PSD. E PSD tahun 2010 ribu sepuluh. Wah masih dua Kilometernya apa? Kilometernya seratus ribuan. Seratus ah, ribuan jadi 100 ribuan. aman. Betul. Aman, 100 betul. Ribuan. Di harga berapa nih? Seratus dua puluh juta, seratus dua puluh juta. Ya? Iya. ini belum dapat yang harganya wah tinggi banget, tapi masih seratusan juta. Betul, DP berapa? DP 20 juta bisa 20 juta. Tinggal sila seratus juta nya, angsuran jadi berapa? Angsuran sekitar tiga satu tiga Jadi dengan 3 juta tadi bisa dapat CVT atau dapat freight juga ya? Free, lebih gede juga. Betul, ini. Jadi, Plat Deka, yang mau jalan-jalan nah, ke Bali. Ah. Bener, Plat Deka. jadi dari Bali bawa mobil aja. Uh, <laughs> tapi ini bisa kita bantu ya, untuk proses perpanjang balik nama, nah. perpanjang SNK-nya bisa. Aman, uh, kita aman. siap bantu seumur hidup. Waduh, mobil <laughs> terima enak. Yang beli ke sini uh. ya, mata. Plat Deka juga. Wah, masih ada lagi nih kayak yang, yang seru nih. Kita siap ke sebelahnya. Oke. Okay. Ini sama. City juga ya? City. Yang tipe apa? Tipe... IDSI Oh ya ini IDSI, IDSI. tapi kan Vitek ya Ini berarti transmisinya Matic juga ya? Matic, Matic. Matic juga. Tahun berapa ya? Bang? Ini tahun 2008 2008 Harga lebih mudah sama yang tadi kalau tadi 2007, iya. ini 2008 Nah ini yang lebih barunya dikit Betul Saud. IDSI IDSI Kilometer kira-kira? Kilometer sama 100 ribuan 100 ribuan ya Wah masih aman banget Dia berapa nih? Harganya sama sama itu kalau itu Vitek ini IDSI nya Iya harganya jadi 85 buka harganya. Sama sama Delapan 85 belum nego. Belum nego ya. Nah, belum khusus hobi. Ngopi, -ngopi, uh. ya kan? ngopi sampai jadi. Jadi, <tuk> wah, <ngopi sampai> jadi <tuk> khusus Jangan jadi ngopinya aja tapi ya. <tuk> DP berapa? Sama juga. Sama. sama. Berapa tadi kira-kira 20an ya? Eh uh, 15 20. 15, aneh. 15 buat DP dengan angsuran tiga komaan tadi ya. Eh uh, 2 mau, mau Tahu banget saya sama dua estimasi sekitar 2425 kurang lebih kurang lebih tuh alat tambah 85-an kan ya 85 2 jutaan uh, uh. jadi kalau itu udah tempat yang lain masih ada yang ini langsung aja jadi stoknya sini cepat kok ini yang pergantiannya ya mantap khusus, khusus hobi terbaik Sobby. E, harga banget. kita bagus ya semangat ini e, e. ini lanjut ini Honda Mobilio. Mobilio ya, tipe? Tipe E Prestige. E Prestige lo ya. Executive ya. Heeh, Executive Prestige tahun 2014. Matic 2014. Dan di sini lagi-lagi wah velgnya udah berubah. Iya. Eee, keren banget, monti banget. Jadi di sini tuh enak ya beli mobil dapat modifan juga Betul gitu ya. Betul. Ini kilometer berapa kira-kira, Bang? Kilometer ini asli 90.000, saya bekas buku bagus, saya ada mau cek ke bengkel Honda. Nah servis service record, jadi memang dari tadi mau 100 mau berapa itu semuanya betul. murni ya ini nggak riset reset kilometer betul Pokoknya harus yang terbaik buat customer, buat CB juga Siap gitu. Jadi ini 90000 record dihargai berapa? Buka harga seratus dua puluh 125 buka harga warna hitam C Eh Prestige oh Nah Prestige tuh, jangan lupa ya DP berapa bang? DP 20 bisa 20 bisa ya? betul okay. kalau saya udah DP 20, angsuran yang saya harus bayar berapa per bulan? estimasi sekitar tiga an waduh masih 3 jutaan, mantap juga tadi 1 jutaan, iya. tadi 2 jutaan, masih ada 3 jutaan semuanya masih terjangkau buat kantong Sobi betul Makanya nabung. 3 jutaan kan paling, ya seratus ribu 100, sehari ya betul, sepuluh ribuan ya Heeh, uh -uh. daripada beli apa yang lain-lain, mendingan nabung buat beli mobil dapat mobilio, ini juga buat cari uang buat balikin modal juga bisa betul ya kan? mantap Oke lanjut, kalau tadi ketemu CRV si Gen 1 ya Betul Ini yang Gen 2 ya? Gen 2? Kura-kura ya, sebutnya CRV si Kura-kura Betul ya, Masih per Iconlink, ini tahun berapa bang? 2007 2007 ya Yang 2000 cc Ya, cc 2000 ya Betul 24, ya. Ini, kilometer berapa? Ini kilometer 100 ribuan Oh, kan nah masih amat 100 ribuan, dan lagi-lagi mau -lagi no riset Betul ya. Jadi, Jujur apa adanya? Siap Harga berapa? buka harga 110 juta. Serat, 110 juta si yeah, Arvi. Yeah. Waduh, tipis banget itu. Ini. Di masih bisa nego ya? Masih bisa nego. DP berapa, Bang? DP memang minimal 20 juta. Oke, okay, 20 juta. Betul, kan 2007 ya? Uh -uh. Angsurannya sekitar 2,8 2,9an. Dengan 2 juta aja sebenarnya masih 2 jutaan. 2829an. Dua kalau Tobi motor pertambah gitu ya. Terus ada ngobih naikin DP, ya turun lagi tuh asuransinya untuk 4 Siap. tahun lagi ya. Cepat Betul. Betul. Udah punya si di saat di rumah. mantap. Aman, kita kasih garansi. Nah, buat lo. sahabat hobi. Garansi semua ya? Berapa lama? Estimasi satu bulan 2 bulan 1 bulan 2 bulan garansi langsung dari bank nya loh Jadi jalan-jalan dulu 2 bulan gitu ya Mesin aja ya Mesin <laughs> aja. <laughs> Mantap Lanjut Bang Oke okay. X-Trail ini tipe yang Sierra Tango Sierra ST ya SD 2,5 Wah wow, 2,500 cc Betul Tahun berapa 2008 2008, 2005 udah terkenal lah, nyaman. Betul. Ya, tadi 2500 500 ya kencang juga kali jalan ya. Harganya berapa? Eh sorry, kilometernya? Kilometer seratus ribuan sama? Masih seribuan. Enak lah di sini kalau motor Harganya berapa bang? Harganya, motong nggak berapa? Maulah. 85. Oh my god, 85 bahkan nggak ya. nyampe 90 nggak nyampe 100. 85 dapat ekstrim kapasitasnya gede loh ini. Sobi cek dulu deh di pasaran lain. Nah. Harganya berapa? Ditatangin. 2008. 2 itu. Masih 90-an loh. Saya jual cuman 85 masih nego. Nah, <laughs> itu dia yang penting. Bisa digoyangin lagi. <laughs> Makanya subscribe. Betul. Nego bisik-bisik. Iya. Ngopi dulu <laughs> nah, dp berapa? 85 berarti. dp sama 20 jutaan. Tuh, bonus dp juga enggak gede-gede banget ya, enggak harus 50% gitu ya. 20 Betul. jutaan juga bisa langsung angsuran jadi berapa? Angsuran estimasi sekitar 2,4an, kurang lebih 2 jutaan, galau sih ya kalau ya. banyak pilihan 2 jutaan ini kapasitasnya gede, tadi juga gede betul, di sini. Gak, di, gak ada yang dimahalin loh disini uh -uh. tapi kuncinya harus ada ya, tahu ya sandinya ya, sandinya. yang tadi kita udah bilang ya He, sandinya. gak ada sandi nggak bisa, iya, kita nggak layanin dari mana, gak tau uh. tapi, wah, galau sih kesini ya siap bagus, sini lebih bagus, dapet wah ini kacau jadi mulai 2 sekali lanjut ya bang oke seru banget ini dia nih nah, ini yang mobil keluarga tadi kita lalu tunggu-tunggu nih, ini juga banyak yang cari betul banyak yang ngincer setiap kali kita review mobil-mobil sejenis carry dan lain-lain langsung deh di takis ini carry tipe DX DX, 1500 ya? 1500 tahun berapa? sudah ada AC, tahun 2005 nah, sudah ada AC Ya, asli ya, original single, tapi single, single ya. Single mau, ya? oh, tetep aja lupa ya, lu di Jakarta. AC pakai AC kan semua nyala. Tahun 2400, 2005. 2005. Eh? 2005 kilometer? Kilometer 200 seratus ribuan. Seratus ribuan tuh liat tuh, kayaknya seribuan bisa buat bisnis. Dahulu semua di sini lah. Betul. Eh, mantap, warnanya merah, mobil irit, mobil legenda. Mobil legenda, uh, mobil ini karena memang uh, manual juga ya. Betul. Dari gini, metik. Enggak ngaco itu pak. <laughs> Four wheel <wide> drive. <laughs> <laughs> ini dihargai berapa nih? Biar kita penasaran nih. Buka harga buat sobi lima lima masih bisa. Nego. Lima masih uh, bisa nego. Ini kan banyak yang nyari. Khusus sobi ya. Lima oh, lima masih bisa bang. nego loh. Khusus sobi. Eh, langsung bantuin boleh nggak? Boleh. Berapa? Boleh nego berapa bang? Berapa? Waduh, kalau tanya nggak mau nego buat uh, khusus shobi doang lho ini lo. kalau loh. angkanya berubah dari 5 jadi 4 masih bisa gak? berapa dulu? ayo coba aduh. kita pengen denger kita pengen denger shobi mau nawar berapa aduh eh <tuh> uh, gimana kalau saya tak batu shobi deh ya biar angkanya juga datang nah, tanggung dikit kita dari lima 5, 4, sembilan dapat gak buat saya bawa pulang? Shobi. khusus, hobi ya. Ya, khusus, hobi yang khusus shobi ya? iya khusus dari shobi lo ini lo. kita kasih khusus shobi untuk di luar shobi no problem. Kita <tuk> ya keabolet. Eh. Dan pot 49. Sepakat. Wah, dapat batu 9. Dimatuin, dimaharin, ya, buat di zombie. Dimaharin. Jangan kita yang disuruh nanggal suruh beli saja lah ya. <tuk <tuk <tuk ini empat sembilan bisa langsung bawa pulang dan kita batu itu. Kan yes. ke sana buat keluarga ya lumayan. Jadi kita batu keluarga Sobi juga itu. Boleh DP berapa malah, kalau gitu? Kalau DP 2005 Estimasi sekitar 20-an ya uh. Karena memang nggak boleh di DP-DP Ceper Tapi Sobi ya, ini 2005 ma masih bisa di kredit loh ya Yes Rata-rata kan bisa, wah oh, udah nggak bisa, cash aja Apalagi itu harga udah 49 ya kan DP masih bisa, angsurannya kira-kira berapa? Kalau DP 20 juta berarti kan pokok hutangnya sekitar 29 juta betul. Nah, jadi kira-kira deh sama leasing Ya kan? Iya, bener betul-betul ya? betul. Saya takut iya, salah Benar oh, oh. bener Iya <laughs> bener Tapi Insya Allah harga yang kita berikan oh. Buat Sobi yang terbaik lah berapa nih kira-kira? So yang tadi, uh, sekitar satu setengahan, kurang okay. lebih ya okay. takut saya salah ini. ya, huh. takut saya salah karena namanya angka kan ngeri ya Bener. tapi, harga udah bagus khusus hobi, empat sembilan udah ditawar lagi iya, udah mau <laughs> udah ngos-ngosan, <udah> mas <laughs> buat hobi doang buat hobi jangan sadi, jangan Afgan ya uh. nanti pokoknya kalau mau ngomongin DP nya berapa, jadi angsturan berapa langsung dateng, nah. langsung telepon, lebih enak Bang Deddy ini enak banget loh, apalagi Siap. udah screenshot, wah mantap banget dibantuin jangan minta-minta di komen lagi ya, suruh nanti <tuk> <gue> lagi ya <tuk> oke okay, kita lanjut, oke okay. Uh, Ayla Gak berasa loh siang nih, Mas Boan happy hmm. ini Ayla, Ayla tipe X, X. Matic Oh, Xmatic. Tahun 2016. Ini yang Matic loh, warna hitam, 2016. 16. 16. Masih muda untuk ukuran city car ini. Betul. Berapa Bang. Kilometer masih rendah, 60-an. 60.000 kurang lebih, keluar. kurang lebih. Harganya okay. berapa? Oke. Harganya buka harga 95 juta masih uh, nego. Banyak banget mobil masih di sini 500 juta, jutaan dan masih nego, Sob. Betul Mantap. DP berapa? Ini DP 15 10 juta masih bisa. What? 10 juta. Yes. Widih. Khusus hobi 10, 10 juta masih 10 bisa. 10 juta, itu nabung 2 bulan bisa lah nanti ya betul. gaji yang lain ya. Angsurannya jadi berapa? 10 juta, angsuran sekitar 2,7an. Waduh, masih 2,7an. Udah gitu dikasih 10 juta. Jadi kan golshop mau naikin lagi. Betul. Biar 2 jutanya turun lagi. Betul. Nah gitu terus mantap. Oke. Lanjut ya. nah, ini? ini Ada lagi. Dehasu. Dehasu. Xenia ya? tipe X. Ini yang transmisi transmisi manual. Manual. Warna silver. Tahun 2015. Wow, 2015. dengan keiritannya. Kilometer berapa? Wih, Kilometernya masih tujuh puluh ribuan. Masih tujuh puluh ribuan. Buat cari duit antok banget ini. Betul. Dan irit banget. Biar ini eh, berapa? Ini harganya 105 juta. nego Ini 105 juta. nego Ya tikis banget. 2015 ya bro. Oh, yang lagi aja sini kalau sini ya di berapa nih? DP 10 juta 15 juta bisa. Tapi lu bilang 10 juta kita ambil aja 10 eee. juta atau langsung ya kan, 10 juta bisa mau pulang Siap. angsuran jadi berapa? Angsuran DP 10 juta estimasi sekitar satu an Waduh. 29 tiga 31 ya, estimasi ya? Dapat seninya loh ya. Nah, dengan kapasitasnya wah mantap banget di sini. Betul. Wah, keren Gak dari tadi enggak semangat ya itu. Adego harganya juga murah di bawah 100 juta. Eh, uh, paling segini aja berarti ya. Betul, Untuk hari ini ya. Untuk hari, ini. Di Derosa. Ini hari ini, ini yang hari ini. Bisa-bisa nanti kita balik, udah berubah semua Betul. nih bajunya. <laughs> Betul. Baju nah jangan lupa pokoknya, subscribe channel Trenas Auto. Subscribe Siap. juga channel Trenas Auto, dapetin promo spesialnya, Betul. dan biar tau update-nya juga. Betul. Sekian video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.